Hai, hai Hai setiap tahun banyak para wisatawan yang mengunjungi Taman Nasional Corbett di India Utara dengan harapan dapat bertemu dengan harimau benggala yang terkenal di cagar alam tersebut namun sayangnya kelompok di safari gajah agak terlalu dekat dan menyebabkan sebuah kejadian yang gak terduga beredar sebuah video yang nampaknya berada di zona dikala yang indah di cagar alam dan menampilkan seekor kucing yang sangat buas Para rombongan tur lainnya awalnya melihat harimau betina di hutan yang lebat, di samping jalan, di mana beredar kabar bahwa harimau tersebut telah memangsa manusia sebelumnya. Setelah muncul untuk minum dari sungai terdekat, kucing raksasa itu mulai bergerak ke arah para turis. Sementara kendaraan berlomba untuk mendapatkan posisi utama, saat muncul penampakan predator itu yang diam-diam berhasil menyelinap ke seberang jalan tanpa terdeteksi memanuhi wisata dengan cepat membalikkan kendaraan mereka untuk mengejar kucing itu. Namun sayangnya, tanpa diduga, saat itu dia menyerang dan menyerbu ke arah para turis di atas gajah. Untungnya tidak ada yang terluka dari kejadian ini, dan harimau itu pun akhirnya mundur dan lari ke semak-semak. Eh, ternyata gak hanya sampai di situ, kucing besar itu muncul untuk kedua kalinya dalam upaya lain untuk menghilangkan ancaman yang dirasakan. Para rombongan turis itu nampaknya berhasil mengambil beberapa gambar dari aksi tersebut dan menggambarkan penampakan itu sebagai pengalaman yang luar biasa dan menegangkan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Meski memiliki wilayah jelajah yang mirip, gajah dan harimau ternyata jarang bertemu di habitat aslinya. Kucing besar itu pasti tidak akan menyerang bangsa sebesar gajah dewasa, jadi yang akan terjadi adalah salah satu dari mereka akan merasa terancam. Rekaman itu tidak mengilustrasikan upaya pemangsaan, tetapi lebih mungkin pertahanan wilayah harimau. Mungkin karena ada anaknya di dekatnya, jelas Dr. Wai Ming Wong. Safari gajah memang kontroversial, dan beberapa netizen juga berspekulasi bahwa orang yang menunggang gajah mungkin telah menakuti harimau betina itu, meskipun Wong berpendapat bukan itu masalahnya. Harimau melihat gajah, bukan orang yang menungganginya sebagai ancaman, kata Dr. Wai Wong. Memang banyak gajah yang hidup di dalam Safari Carbet, dan walaupun ada banyak jenis interaksi yang melibatkan harimau, namun kejadian harimau yang menyerang gajah ini sangat jarang. Dan ketika mereka bertemu, gajah akan menjaga wilayah mereka dengan cara mengusir harimau itu. Namun tahukah kalian sob, jika harimau ini adalah salah satu dari sekitar 227 ekor yang hidup di Taman Nasional Coburg di India. Dengan wilayah seluas 1.288 km persegi, yang merupakan rumah bagi lebih banyak kucing besar ini daripada cagar alam nasional lainnya yang ada di negara ini. Ekowisata memainkan peran penting dalam konservasi populasi harimau di India dan taman margasatwa seperti karbet yang dianggap penting. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian?